Prediksi Real Madrid versus Shakhtar Donetsk. Real Madrid akan melakukan perjalanan ke Polandia dengan tujuan untuk mengamankan kualifikasi dan mempertahankan rekor sempurna mereka di Liga Champions ketika mereka menghadapi Shakhtar Donetsk. Pasukan Carlo Ancelotti mendapat kesulitan melawan juara nomaden Ukraina pekan lalu di Bernabeu dan hanya menang 2-1. Shakhtar bermain di bawah ancaman serangan udara dan pertandingan mereka sebelumnya, sebelum mereka bermain di Spanyol terganggu oleh Sirine yang membuat para pemain mereka harus berlomba ke tempat perlindungan untuk berlindung selama pertandingan. Shakhtar diberikan libur akhir pekan oleh otoritas sepak bola mereka untuk mempersiapkan pertandingan melawan juara Eropa di Warsawa yang akan dimainkan di depan penonton yang terjual habis. Kekalahan 21 Shakhtar dari Real Madrid pekan lalu membuat mereka berada di urutan kedua di grup F tetapi mereka hanya duduk satu poin di atas RB Leipzig yang menghadapi Celtic. Mereka tidak terkalahkan dalam pertandingan kandang mereka musim ini dan pertemuan akhir pekan mereka dengan FC Obrief ditunda, jadi mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Real well, Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 di Ketave pada akhir pekan dan itu berarti mereka hanya gagal memenangkan satu pertandingan musim ini. Meskipun tidak adanya pemain kunci Kurtos di antara tongkat, Los Blancos akan yakin mendapatkan kemenangan lagi di sini. Prediksi Real Madrid versus Shakhtar Donetsk akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 3-1. Gol akan dicetak oleh Benzema, Vinicius, dan juga Rodrigo. Berkat Andrew Lunin, Real Madrid menang clean sheet perdana musim ini. Andrew Lunin berhasil mencetak rekor clean sheet Perdana Real Madrid di La Liga Santander. Sejak pertandingan Perdana La Liga, Real Madrid selalu kebobolan, mulai dari melawan Almeria hingga Osasuna. Meski hanya kiper cadangan Los Blancos, Lunin membuktikan kelasnya. Di tengah cederanya Tibalt Courtois, Lunin mampu jadi pengganti sepadan. Melansir dari SofaScore, kiper Timnas Ukraina itu dua kali menyelamatkan El Real. Dia juga terlibat dalam sirkulasi bola. Tercatat dia melakukan 38 sentuhan di mana akurasi umpannya mencapai 93%. Performa Lunim juga tak lepas dari penampilan terbaik Ider Militao dan bank lainnya. Dalam 83 menit, Ider memblokade dua tendangan, dua kali intersepsi dan dua tackle. Back asal Brasil ini mencetak satu-satunya gol di laga tadi. Sundulan dari situasi sepak pojok membuat Los Blancos unggul lebih cepat di menit awal. Arvada Ensolati terus menekan pertahanan berlapis Getafe. Kema lima bag sedikit menyulitkan Los Blancos memainkan umpan-umpan pendek di Final third. Tendangan jarak jauh dan umpan lambung jurus alternatif Los Blancos. Vinicius Junior dan Rodrigo sebetulnya beroleh kesempatan untuk menambah tundi gol. Ini dilanggar pemain Getafe di kotak penalti namun VAR menunjukkan bola terlebih dahulu keluar lapangan sebelum menembus kotak penalti Sementara Rodrigo berhasil membobol gawang Getafe lewat tendangan cungkil. Lagi-lagi, wasit metolekos dan tim VAR mengabaikannya karena sang pemain terjebak offside. El Real akhirnya kembali ke tren kemenangan dan kali ini mereka bersih dari kebobolan. Kemenangan ini pun membawa Los Blancos menduduki puncak klasemen sementara La Liga. Carvajal beberkan kunci kemenangan Real Madrid atas Getafe. Real Madrid berhasil mengalahkan Getafe dengan skor 1-0. Carvajal pun beberkan kunci kemenangan timnya dalam lanjutan La Liga Spanyol tersebut. Carvajal mengatakan, timnya berhasil memenangkan pertandingan karena mampu menjaga gawang dari kebobolan. "Tujuan kami adalah untuk mengambil ketiga poin dan itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tidur malam ini di puncak klasemen dan itu memberi sedikit tekanan pada Barcelona." Ini adalah kemenangan lain yang membuat kami percaya diri, katanya setelah pertandingan diberitakan situs Transmikro. Pemain belakang berkebangsaan Spanyol tersebut pantas senang, asalnya Los Blancos tidak diperkuat kiper utama Cucurchois yang masih cedera. Kami selalu ingin mencetak lebih dari satu, dua atau tiga. Kali ini tampilan pertahanan kami sangat penting. Menjaga clean sheet membuat kami menang hari ini. Menang dengan satu gol dan tidak kebebelan menempatkan nilai yang lebih besar pada clean sheet. Saya harap kami dapat melanjutkan dengan cara yang sama dan menjaga beberapa klinship lagi. Tambahnya, dengan kemenangan tersebut, Maca Los Blancos kembali menggusur Barcelona dari puncak klasemen La Liga Spanyol. Tim besutan Carlo Ancelotti tersebut mengumpulkan 22 poin dari 8 pertandingan. Rudiger Senang, Real Madrid Menang di Markas Getafe dalam pertandingan yang berlangsung di Estadio Coliseum Alfonso Perez, Minggu 9 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat, gol tunggal kemenangan Los Blancos berhasil diciptakan oleh Ider Militao saat laga baru berumur 3 menit. Getafe terus berusaha menyerang untuk menyamakan kedudukan, Namun, skor 1-0 untuk kemenangan Los Blancos bertahan hingga pertandingan berakhir. Penting bagi kami untuk memberikan respon setelah hasil imbang melawan Osasuna, Dia melakukan perubahan yang bagus, kami mencatatkan clean sheet dan fokus kami beralih ke pertandingan berikutnya, kata Rudiger setelah laga sebagaimana diberitakan Fribal Football. Kami mencetak gol lebih awal dan itu memberi kami banyak kepercayaan diri, tetapi kami juga sadar bahwa mereka mampu membuat kami bermasalah dengan bola-bola panjang mereka. Kami bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah tim dan itu membantu kami untuk menahan mereka. Kami tahu bahwa mereka sangat suka bermain lama dan akan ada banyak duel. Saya harus memenangkan duel saya dan hanya bermain seperti yang selalu saya lakukan. Kami sangat ingin mencatatkan clean sheet dan berhasil melakukan hal itu, sambung pemain berkebangsaan Jerman tersebut. Dengan kemenangan tersebut, maka Los Blancos kembali menggusur Barcelona dari puncak klasemen La Liga Spanyol. Tim Besutan Carlo Ancelotti tersebut mengumpulkan 22 poin dari 8 pertandingan.